Guys. berjumpa lagi dengan Loren welcome to my channel ya guys agar kalian tidak ketinggalan uh, style stylistnya Loren Ginar Barber oke okay, guys ini Loren habis memotong gaya mandarin lagi guys kemarin dua kali potong mandarin cuman videonya masih saya simpan ini nanti saya gabung pokoknya bukan tutorial ya guys tapi Uh, ini hasil daripada pemotongan Lorentz Hedian Oke okay, guys, pastikan Ini guys Wow, keren Apalagi yang dipotong nih guys Wee, kanten, kan Ini hasilnya Lorentz Hinarbar Oke okay. Keren guys, saksikan ya Ini dari belakang kemudian mendekat gradasinya sempurna sekali guys oke okay. memang sekarang banyak apa ya diminati lagi atau datang pelanggan-pelanggan itu selain potong gaya undercut sekarang itu banyak yang meminta model madarin Bandarin ini model gaya rambut lama sih guys. Uh, sekitar 80-an Tapi sekarang banyak bermunculan lagi anak-anak muda pada minta potong gaya Mandarin lagi. Ini tadi kesempatan ada pelanggan minta dipotong gaya Mandarin tapi enggak lamaan ya kalau pakai tutorial sudah di di kamera saja di akhir uh, hasilnya ini dengan, dengan mas siapa ini ya tadi yang dipotong ah, mas Asma wah ya, keren sudah lama masih jadi pelanggan ya Loren Barber. sudah ya dari apa? SD, SMP Oh dari SD sekarang sudah uh, SMK baru ini tidak, tidak yang yang mau lulus. lulus oke gimana mas potong di Barber ini? kuas? kuas ya. memang ini kan yang diminta hasilnya Oke okay. Gak ya, kurang Gak ya, kurang Kurang pendek atau gimana Tidak nah, Cukup ya Oke okay. Terima kasih mas Afat Atas kehadirannya Atas kesetiaannya Untuk di Barbernya Loren Oke okay. Oke okay. Oke okay, guys Selamat Menyaksikan Terima kasih Atas dukungannya Untuk nya Loren Jenar Barber, success untuk anda semua para subscribernya Loren Jenar Barber. Good luck. Ini loren habis memotong gaya mandarin guys. Coba lihat ya. Gaya mandarin ini sangat sangat digandrungi sekali sama anak muda zaman sekarang. Ini Loren mengambil kameranya pakai lampu led ya. Agar sedikit jelas, karena kalau tidak pakai lampu LED kurang jelas ya, agak gelap. Terlihat seperti bergaris ya, tapi sebenarnya tidak sih. Bukan bagus, coba lihat dari dekat, dari dekat guys. Perhatikan ini hanya sebatas bayangan saja. Perhatikan guys. Oke, okay. dilihat dari jauh ya. Tuh keren. Oke, okay. perfect banget guys. Oke. Okay. Ini orangnya yang dipotong. Menurut orang Jepang gimana gitu ya guys. Apalagi kalau di tiket rambutnya yang bagian atas. Barangkali guys, guys yang mau buat pengorin kayak silakan gitu, Silahkan hadirnya di barbernya Lorentz Jenar Bagaimana guys? Bagaimana bangsal tempatnya di desa ranggon ya DRT27, tanya aja loren Barber tahu semua Perfect Oke, okay guys, langsung aja dari finishing koreng jenar potong gaya mandarin potong gaya mandarin ya guys saat ini potong gaya mandarin ini lagi muncul lagi apa ya banyak diminati lagi sama anak muda selain gaya undercut mandarin juga Mulai datang, pelanggan satu per satu minta dipotong gaya mandarin. Oke, okay guys, terima kasih sudah menyaksikan channelnya. Loren, salam ya. Hai, guys, ini Loren habis memotong model juga ya guys oke okay. lihat, lihat, lihat perfect banget guys kelihatan ini coba nanti dikasih led ya biar kelihatan ini yang di kamera orangnya manggut manggut senyum senyum aduh Bagus banget guys Coba diambil dengan led aja ya lihat, Bisa lihat dengan terang bikin Ini sudah Loren kasih lamplet guys Dengan mas siapa ini yang habis dipotong? Mas siapa mas? mas masan Oh mas masan katanya <laughs> itu iya ini dari depan das ya yang paling atasnya ini ini ada rambut di atas nggak mau diambil nggak mau diambil katanya suruh biarin aja biar panjang nanti biar ikut ke ikut, ikut katanya gitu ya udah gak apa yang penting itu semawanya si pelan diri ya grip grip grip sebelah kiri dan kanan yang depan tadi nggak mau diambil katanya biar panjang aja oke okay guys ini hari ini Loren sudah mengambil uh, gaya atau menyelesaikan gaya arah judul oke okay guys selamat menyaksikan sukses untuk anda semua para subscribernya Loren Ginarbardo Good ya uh, yang motong loren sama yang dipotong, Sama-sama Burannya agak dari capek Soalnya mata-mata udah ngantuk Dari pagi Panas Ini guys, guys. Lihat guys Lihat guys, lihat, guys. Lihat. Nanti biar viral ya. Oke Lihat guys Jalan ya, sukses untuk anda semua